Serta klik tombol notifikasinya para sahabat Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan Kabar terbaru terupdate dan terhangat Setelah leselor tentunya Baiklah para sahabat leselor dimanapun Kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ke kabar pertama para sahabat ya, Ini dalam momen spesial Ketika edisi tentunya acara lepas selanjang Masya Allah luar biasa di match pemandangan yang tentunya membuat kita semakin bangga dan bahagia tatapan tajam dari dedek Lesti tertuju kepada Rizky pilar Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan rangkaian pernikahan Lesti dan Bilal selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan Berikutnya kita lihat persahabat ya, tentu kita sebelum mendapatkan info dan kabar yang paling bahagia yang kita tunggu-tunggu soal resepsi pernikahan Lesti dan Rizky Billar, Tentu diunggah oleh Indosiar, persahabat ya di akun Instagram pribadinya. Yang mana menginfokan dari tanggal 18 Agustus 2021 itu sudah mulai acara resepsi pernikahan ya, ini acara pengajian dan siramat. Dan di tanggal 19 Agustus tentu ini adalah hari yang spesial akan nikah Lesti dan Bilar. Dan tanggal 21 akan diadakan acara puncak resepsi pernikahan Lesti dan Bilar. Masya Allah ini eksklusif live langsung disiarkan oleh Indosiar dan Video.com. Mudah-mudahan tentunya rangkaian pernikahan. Lesti dan Bilar dilancarkan Amin ya robbal alamin. Kita enggak nyangka bersahabatnya Seminggu lagi Lesti dan Bilar akan halal nih Masya Allah Luar biasa Pasti seluruh fans Bahagia mendengar kabar ini Masya Allah Bismillah Lancarkan segalanya Amin Ya Rabbal Alamin dan selanjutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial dari Abang Bilar, nih, di guest pribadinya. Abang Bilar mengunggah sebuah postingan parfum, yakni pemberian dari Pak Ferry Fernandez Ini adalah kado hadiah ulang tahun Rizky Pilar Masya Allah. Para sahabatnya, walaupun tentunya ulang tahunnya sudah lama, tetapi kadonya baru tentunya dikeluarin nih oleh Rizky Pilar. Para sahabatnya, Masya Allah, dengan nada... Boy William tentu heboh sekali persahabat ya postingan tersebut lagi unggah dan terripot kembali oleh akun legislator lover. Kalimat kian juga dituliskan. Oke, okay, let's go. Kayaknya Main William bangun tidur, masya Allah persahabat ya nada Boy William dipakai oleh Rizky Pilar masya Allah luar biasa. Dan berikutnya persahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan yang paling spesial bahagia juga yang kita dapatkan. Ada sebuah komentar yang sungguh. Membuat kita bangga dan bahagia Ada kalimat komentar yang dituliskan oleh Siti Miftahur Rahmah mengatakan Masya Allah nikahnya leslar hari Kamis tanggal 19 Agustus bersamaan dengan tanggal 10 Muharram Yaitu hari Ashura sebaik-baiknya hari Bisa dilihat di Youtube Al-Fatih Channel keutamaan 10 Muharram ini adalah hari segala macam penciptaan Allah, penciptaan langit dan bumi beserta isinya, penciptaan Adam dan Hawa dan lain-lain. Dan kita disunahkan untuk berpuasa pada hari itu. Insya Allah dengan banyak yang berpuasa dan berdoakan pada hari itu, akan memberikan kelancaran akad nikah yang sedang berlangsung. Dan hari Kamis sendiri adalah hari untuk memulai segala sesuatu yang baik. Masya Masyaallah. Luar biasa persahabat ya ternyata ada makna dipilihnya tanggal 19 Agustus Masya Allah luar biasa makin bangga kepada idola kesayangan kita Dan kita lihat juga persahabat ya tunggu berikutnya Diunggah oleh akun Leslar atas kursa sini sini mengunggah sebuah momen spesial ketika di acara konser Leslar pemimpinmu Tentu Lesti dan Bilar ini berdebat persabath ya bersama para host soal hari akad pernikahan persabath ya yang mana akad tentunya sudah ditentukan tanggal 23 Juli bulan 7 kemarin persabath ya. Ini ada perdebatan terus hari Kamis apa Jumat. Yang penting aman kata Bang Bilar persabath ya. Ada kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut Ternyata bener ya mulut keramat leslar Padahal mereka udah tahu kalau mereka udah tentukan tanggal 23 Juli di hari Jumat Tapi malam itu entah candaan atau apa Mereka bilang kalau nikah di hari Kamis Dan Masya Allah malam itu malaikat mencatat ucapan mereka Selit kedua bonusnya Weheh Masya Allah sahabat ya Tentunya doa baik selalu kita panjatkan Selalu kita berikan untuk leslar Mudah-mudahan semua rangkaian pernikahan Lesti dan Bilar selalu dilancarkan dan disukseskan. Semakin sayang kepada Lesti dan Bilar. Kita masih menunggu kejutan dan kabar terbaik dan terbaru selanjutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan vitamin manja bahagia hari ini dari idola kesayangan kita Lesti dan Bilar. Tetapkan dengan channel ini para sahabat yang biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.